Selain dia buat lari peti sejuk Ah, tak? Perti ais Baru kita tangan kayu dua-dua Kita balik tu Empat ekor kucing Duk tolok mesin basuh Faham tak? Haa Allah Kucing tangan dua ekor Pegang kot depan Belakang kucing belong <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys Camo Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Dijauhkan dari segala macam bahaya, malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys di sini ya guys ya kita biasa mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus dan setiap mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus itu banyak lawakan-lawakan ataupun spontanitas daripada Ustadz Azhar Idrus ya membuat jemaah itu senang termasuk kita ya yang nonton itu pasti tertawa seperti itu Nah di sini guys ada Komplikasi potongan-potongan Ketika Ustadz Azhar Idrus ini Dalam ceramahnya itu Membuat lawakan seperti itu guys Dan kita akan menonton video ini bersama Tapi seperti biasa Sebelum menonton video ini lebih lanjut Jangan lupa tekan tombol merah Di bawah guys ya subscribe Support terus channel ini guys Supaya lebih berkembang lagi Banyak yang subscriber juga kan Bertambah subscriber seperti sehingga saya lebih semangat lagi membuat videonya kan Seperti itu Oke guys Nah di sini dari Perangai Kucing channelnya ya Teman-teman sekalian Boleh cek linknya ada di deskripsi Uai lawa aerobik Kucing curi mesin basuh Dan kucing hitam langkah mayat Ustadz Azhar Idrus guys Ya Allahu Akbar Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua ya guys ya Sambil terhibur tapi kita juga mengambil ilmu daripada Ustadz Azhar Idrus Masya Allah salah satu ulama yang ada di Malaysia Yang mana uh, belajar daripada fikih dan lain sebagainya itu ilmu-ilmunya sangat-sangat bagus sekali guys ya Kalau teman-teman istilahnya nak berniaga ataupun nak membuat ya dalam kehidupan kita kita kena belajar dengan Ustaz Azhar itu supaya apa? supaya jadi istilahnya kita itu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Nah, kita boleh tahu, ya kan? Terutama bab-bab fikah macam itu guys ya, terutama dalam kesadaran kita dalam ibadah. Nah, dalam istilahnya apa ya? Kalau bisa dikatakan itu ibadah kita Kan ah setelah itu berniaga usaha kita dan lain sebagainya Itu sangat-sangat bagus sekali pembahasan daripada Ustadz Azhar Idrus Tapi nah di sini guys kalau orang Indonesia kekurangannya adalah ketika baru mendengar usat Azhar Idrus ini Bahasanya itu bahasa yang lumayan rumit kalau dipahami seperti itu Tapi kalau istilahnya sudah terbiasa-terbiasa-terbiasa nanti juga akan paham ya seperti saya istilahnya pertama awalnya waktu tahun 2013 dan 2012 itu pertama kali saya mendengarkan Ustadz Azhar Idrus saya juga bingung ini ngomong apa seperti itu. Tapi karena istilahnya pengetahuan dan juga pernah mondok seperti itu, jadi saya juga paham apa inti-inti yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus. Seperti itu, guys, ya buat teman-teman semua yang di luar sana, nak belajar ya kan, atau dari Indonesia mau dari ya, kalau dari negara lain kayak Brunei gitu kan. Thailand mungkin yang patani itu maka akan paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar terus tapi kalau istilahnya orang Indonesia yang benar-benar kayak dari Jawa gitu agak susah seperti itu saya saja mungkin ada beberapa bahasa daripada Ustadz Azhar terus ini yang tidak bisa paham seperti itu makanya saya tanya kepada teman-teman kadang-kadang ini apa artinya seperti itu dan dijelaskan oleh teman-teman di kolom komentar nah itu intinya kita saling-saling membantu, lah, guys. Ya, kalau saya tidak paham ataupun saya ada kesalahan, silahkan dinasehati di kolom komentar. Nah, tak usah lama-lama, guys. Ya, kita akan langsung menonton video saat azra drs ini. Jom, kita tengok videonya bersama. Let's go! Kedua, tinggal tuh, acok. itu Allah. Aduh, cuplikannya dah. Udah ini banget ya. Keren banget. Laki ya Allah. Pulak. Laki pula, hmm, sama bodoh dengan bining. Tak bimbing pula. Keluar gitu juga. Ha. Lepas tu, duduk dalam kejahilan. Allah. Pokoknya tetap haram. Lepas hari tu, kita keluar pagi lah. Pagi keluar nak ambil udara di... Tasik. Taman Tasik, titi wangsa. Pagi Ahad dah. Kuliah malam Ahad dan malam Isneng. Eh malam Ahad dan malam Isneng. Pagi ahak pergi keluar situ kan ke Oh ramah pok, situ 20 orang, sini 60, sini 120 Kita set-set, set-set, set-set, you boss jalan lah kan? Senang jalan Kau you boss maka pay lagi Jalan Kalau lama korak dekat Tegeduk, tegeduk, tegeduk Nampak pulak pulak ni? Cepok tak? Orang ulu masuk bandar Eh? Tengok aerobik Aerobik Eh? <gulah> Cak rata celaka tau kita lalu kot ana <laughs> ni kot ni ai, kot tu ada bola macam tangga-tangga kot ramai pulak kena lalu kot belakang ni lalu ramai-ramai kot belakang ni jubah bos jubah je bos pakai ni redak er, ada kot Saya sikyah nanah kot saya um, um. oh sikyah sikyah ya, nanah belakang kot depan muda-muda kot belakang tu tua 2 maw omor 40-40 punggung macam reseng ha <laughs> <laughs> ha Haa, nak nak. Kalau tak berit kita lalu, mesti dia berhenti. Kalau kita kat sepak kita, kalau kita lalu, berhenti tau. Kalau diranung, berhenti. Malu kau. Haa, uh, malu. Tak, tak, gitu. Kaya tak berhenti punnya. Dia sampai dekat tu. Kau racuk. Dia tengok kita. Haung. Haa, nak berit lagi. Ya Allah, ekspresinya lujub banget. Haa. <laughs> oh? Jeng. Haa. Hmm. Mujur kita kapi tau. Oh. Tidak, masuk kau lah. <laughs> ada <Tan> ada ha masalah pokoknya harang eh pasal nasi hitam lakah mayat mak mak -ma bangun mula tok mojo jo ambil di mana sampai kucing dah ada kematian kucing tu dah nak pergi daripada pintu depan nak pergi dapur lapau peruknya sepak teranding kucing takut kucing lakah mayat Ah, to <laughs> aku ah. pung. <laughs> Nok. Nah, Nok kali lakah mayat mokmu hidup pun banyak kucing hitam. Bila mati buat bagi kucing hidup lama. Alihlah aja bagi kucing nak. Dak mati mati mok. Faham? Ha Ah, ah pokok gambar 3 orang mati seorang. Pedia je mok. <laughs> <laughs> Ini dak ada <tiga> orang mati seorang je lagi. Oh, Hong suruh sini suruh. Hong oh, mujur Nah, ini, pop. ini kayaknya lama banget ya, guys ya, untuk apa namanya resolusi gambarnya itu sangat-sangat pecah sekali. Tapi di sini bahasanya itu agak kurang paham saya. Mungkin ini awal-awal ceramah daripada Ustad Azhar Idrus dan menggunakan dialek-dialek yang terganu banget gitu, guys ya. Apa namanya ya, bahasa ganu banget ya. Buku-buku yang dulu mah hidup tak kini mah hmm. mampu habiyo. Bang ada nawakan bodohnya gitu. Quran hadi tak mau ikut. Dok ikut orang hak, hak mereka, hak reka hak karuk-karuk. Dah sampai bila kita nak maju? Ha, ha okey. Kita dah ada ilmu, ade wadah. Kucing bahai ikan kembung saka pun katok gap patah kaki. Padang dok kalau anak kita ambil wap pelah mahu orang. Sute, curi, curi. Tuang wap katok dengan besi patah peha. Padang dok? Dok padang. Dah ucik riwa pelang Jetik tangan lah dah Tik linga Faham tak? Eh? Paru padang nengok hukuman Dah nyetang ke bersih Patuh pak pera Patuh pak ah. Padang tak pelang Dah padamu ikat kembung saya kau Ikat kembung saya pak Dah lima belas ribu saya kau Paham nengu, Kayu dua-dua Pau dua, Patuh kau pera kucing Dua minggu nengong duk lang kau makan duk minggu Allah Muingat saja. akhirat Ada bicara hukum Faham tak? Sebelum sesama manusia cari tu dulu. Nah, dia ada layak belaka di akhirat bagi kita dari awal. <laughs> layar para malaikat. Nampak? Ha. Nah. Lain dia buat lari peti sejuk. <laughs> nah, <b> <laughs> Mana ada kucing bawa lari apa peti sejuk ya guys ya. Nah, betul sekali guys apa yang sampaikan oleh Ustaz Zaridros ya. Bahwasanya kita tuh Ya, mungkin kalau menyakiti hewan-hewan itu di dunia itu enggak ada, kayak enggak ada apa-apa gitu. Tapi pengadilan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak itu sangat-sangat adil, guys ya. Apabila kucing itu patah kita bakalan dipatahin juga ya eh, guys ya. Kalau istilahnya kucing istilahnya digeret pakai motor kayak gitu, anjing yang digeret pakai motor dan lain sebagainya, itu Allahu Akbar ya Allah. Saya kadang nggak tega liatnya guys. Ada kemarin saya istilahnya melihat anjing itu diikat kakinya tapi dilubangi guys ya. Dibawa istilahnya lakuannya lekukan kaki di sini tuh dilubangi dirantai seperti itu guys. Allahu Akbar. Ini bakalan nanti di akhirat itu sangat-sangat sakit sekali Allahu Akbar Apalagi istilahnya kucing ya mencuri Istilahnya ikan pindang ataupun ikan kembung gitu kan ya, ya mereka lapar seperti itu Dan kita juga bisa membeli lagi ya kan Kita istilahnya ada pasti ada laut lain seperti itu guys ya Nah itu kita memang harus benar-benar mencintai Ataupun ya setidaknya kalau kita tidak suka kucing Kalau dia lapar kita kasih makan lah seperti itu Maka disitu akan ada kebaikan-kebaikan kepada kita Daripada istilahnya kucing itu mencuri Terus kita pukul ya kan Sakit apalagi kakinya patah Banyak sekali kemarin-kemarin juga saya melihat kucing itu sampai kelaparan banget Dan juga istilahnya ada yang kakinya pincang Ya Allah Gak ngerti istilahnya dengan sifat-sifat manusia sekarang guys ya. Memang betul emosi iya. Saya saya saya akui kalau saya emosi kepada kucing memang ya kan. Tapi saya tidak pernah istilahnya kayak lempar langsung ke kucingnya tapi ngelempar itu Gertak dia aja supaya dia agak lari seperti itu guys karena kenapa? Karena di sini itu kucingnya bukan kucing yang biasa guys ini kucing liar yang biasa pipis sembarangan Nah itu saya paling gak suka ketika kucing itu pipis sembarangan Kalau istilahnya mencuri makanan atau apa saya maklum saya gak, gak bakalan emosi Tapi kalau udah pipis sembarangan nah itu saya kurang suka guys ya ketidaksukaan saya disitu Nah jadi buat teman-teman semua Ya mungkin cuman khusus gitu seperti itu ataupun bisa dikatakan saya tuh kalau ngamuk ya sama kucing itu saya cuman kayak ngelempar barang tapi bukan ke kucingnya hanya untuk menggertak aja. Nah itu enggak tahu juga guys mau gimana lagi ya kan. Karena kenapa kucing itu kadang ngumpet gitu. Kalau di sini kan biasanya di sofa guys. Jadi di bawah sofa. Kalau sofanya cuman di bug bug bug gitu dia enggak lari guys. Tapi kalau saya lempar pakai sendal atau apa gitu kan Nah di sofanya dia kan akan kaget dan pergi seperti itu Nah itu guys ya itu juga saya dulu sebelum tahu ilmu-ilmu kayak gini juga sering juga istilahnya melempari kucing ya kan tapi nggak kena sih saya dosa nggak ya guys ya Allah akbar semoga lah. mastagfirullahladim <laughs> ya Allah banyak sekali dosa-dosa kita perbuat ya guys ya kita minta ampun kepada Allah ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dengan seperti ini juga mendengarkan ceramah-ceramah ini juga kita juga istilahnya sadar akan dosa-dosa kita. Apa yang telah kita perbuat kita ingat kembali ya guys ya. Kita ingat kembali ya Allah saya pernah melakukan hal demikian. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Nah seperti itu. Dan Masya Allah Ustaz Azar Idrus sering sekali istilahnya membuat kita sadar ya. Bau kita tangan kayu dua, dua kita balik itu Pak Eko kucing duk tolok mesin basuh. <laughs> Pando. <Pernok. tid> nah. Ini ini kisahnya yang istilahnya bawa peti ais ya ya Allah. Coba kita ulangi lagi guys di sini guys ya. Nampak? Ha. Dah dia bawa lari peti sejuk. Ha. Pando. Ha baru kita tangan kayu dia dua. Kita balik tu Pak Eko kucing duk tolok mesin basuh. <tid> Pando. <Pernok. tid> oh. Ah. Allah. Kucing tang dua ekor pegang kau depan, belakang kucing belong. Ya Allah. Letak nok nok dia bunyi dapur Tengok kucing empat ekor nak faham mesin basuh. Ha luar tengok sewa ping dah sekarang. Ha tu. Dia apa kucing belang? Allah. Ada kayu. Mana sampah dah? ni akal. Ha betul. Oke okay guys sudah selesai videonya. Allah Muhammad. Allah wa akbar ya Ustadz Azhar Idrus memang membuat kita itu kelakar. Memang betul lah. Dan suka sangatlah kita menonton daripada Ustadz Azhar Idrus. Sebab kenapa mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus ini banyak sekali manfaatnya guys ya. Allah akbar ya. Mulai dari 2012 kalau tak silap saya itu mengaji ataupun melihat lihat daripada ceramah Ustadz Azhar Idrus. Sebab saya dulu kan membawa jemaah Malaysia juga. Saya juga belajar kepada Ustadz Don Daniel, Ustadz Azra, Idrus. Nah, disitu juga banyak sekali istilahnya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan, ya. Daripada Ustadz Don juga itu banyak sekali, guys. Karena waktu itu saya juga sering sekali menonton, mengaji daripada Ustadz Don Daniel, sebab apa bahasa mudah dipahami juga waktu itu. Masa itu ya, kan? Nah, seiring berjalannya waktu, saya banyak kenalan daripada orang-orang Malaysia juga. Saya disitu juga boleh belajar daripada bahasa-bahasa Malaysia. Jadi, saya boleh cakap bahasa Malaysia tu bukan sebab saya pernah pergi kat Malaysia. Bukan. Tapi, sebab saya tu banyak kenalan, banyak orang-orang jemaah-jemaah masa lampau. Masa dululah, masa-masa-masa saya dekat Mekah tu. Nah, itu banyak sangat istilahnya jemaah yang saya bawa daripada Malaysia. Ha, daripada Terengganu lah, Damansara lah, terus daripada Selangor. Banyak sangat. Saya pun kadang dah, dah lupa dah. Ha, yang penting adalah ada juga akak-akak yang dah dah menganggap kita sebagai akak abang macam tu lah. Ada juga datuk datin, ada juga istilahnya raja dan lain sebagainya. Tetap saya masih berhubungan dengan mereka dan istilahnya masih kalau ada keperluan atau apa-apapun apa, -apa pun, ha, pasti ada ha, Instagram dan lain sebagainya macam tu guys. Jadi memang begitu lah kan. Belajar bahasa itu bukan sebuah hal yang susah, tapi mudah sangat apabila kita ada kemauan, apabila ada istilahnya apa namanya keinginan kita nak belajar dan berinteraksi kepada mereka. Awal-awal saya memang macam beli lah, macam ni kan. Ha, tapi lepas tu okey lah, mudah sangat kalau kita nak belajar. Apalagi dalam zaman dulu tu banyak sangat istilahnya televisi ya kan. Uh, dekat dulu saya saya menengok uh, istilahnya YouTube juga Facebook macam tu uh, cari istilahnya filem-filem Malaysia lepas tu cari filem-filem macam yang belajar belajar macam tu lah kan uh, ada banyak kisah-kisah ilahi masa tu yang saya tengok daripada orang Malaysia ada juga Mr. Kokom pertama kali saya belajar juga daripada Mr. Kokom Mr. Kokom ni best sangat saya cakap Sebab apa bahasa dia mudah difahami oleh kita Ah Lepas tu ada Zazmi Zahli dan lain sebagainya Itu memang agak-agak susah ya Macam mana ni bahasa Ghanur kan okay? Ah Saya juga kurang faham masa tu kan Tapi Alhamdulillah seiring waktu Belajar-belajar dan juga istilahnya Menengok, menonton di video-video daripada Youtube Alhamdulillah Banyak kosakata yang masuk kepada saya Sehingga saya tu mudah belajar daripada Bahasa Melayu tu sendiri Ok guys terima kasih dah tengok video ini Banyak sangat saya cakap ya <laughs> Allahu Akbar Yang terpenting adalah guys apa-apa pun Ya kita kena belajar Daripada Usaha Azhar Idrus dan juga ya kan Apa yang disampaikan oleh Usaha Azhar Idrus ini Kita resapi Kita amalkan juga guys ya. Jangan istilahnya menyakiti hewan-hewan yang makhluk yang ada di dunia ini Kalau kita disakiti Ya kita ampunkan mereka Tapi istilahnya kalau Istilahnya kita yang menyakiti Nah itu guys agak susah Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu SWT Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa lupa di subscribe terangai Kucing Channel guys. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>